Hukum ke 10 jangan mengingini milik sesamamu. Keluaran 20 ayat 17, Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roma 13 ayat 8-10, Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini Yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri